Ayu Ting Ting tak sengaja buka rahasia soal Rafi Ahmad Diketahui Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial Kabar seleb tersebut bahkan semakin melebar saat Rafi Ahmad kini tak lagi dekat dan bersahabat dengan Ayu Tingting. Tak beda dengan Ayu Tingting, Nagita Slavina pun kini tak lagi berhubungan dengan Ayu. Padahal dulu Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting cukup dekat. Imbes itulah banyak orang yang yakin jika hubungan Ayu Ting Ting dan pasangan suami istri itu memang tidak baik. Raffi Ahmad sendiri juga mendapat julukan sebagai playboy saat masih bujang. Siapa sangka jika gosip Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad punya hubungan spesial hingga saat ini masih ramai jadi bahan omongan. Apalagi isu-isu perihal orang ketiga sempat ditudingkan kepada Ayu Ting Ting. Diketahui Ayu Ting Ting sendiri sudah cukup lama menyandang status janda. Sempat berteman dekat, Raffi Ahmad rupanya pernah diberi hadiah oleh sang biduan. Keceplosan Ayu Ting Ting bahkan pernah mengungkapkannya saat mengisi sebuah acara bersama Raffi dan Ruben. Pernyataan Ayu Ting Ting itu pun lantas membuat Ruben Onsu kaget. Bukan main, seperti dimuat kita dot. ID Sebelumnya hal itu diungkap Ayu Ting Ting saat mengisi acara di panggung KDI yang tayang pada 8 Agustus 2018 Ayu Ting Ting yang didapuk sebagai juri bermaksud memberikan hadiah sepatu pada salah satu kontestan Ayu Ting Ting mengaku tak punya maksud apa-apa dibalik niatan baiknya memberikan hadiah Bukan maksudnya Gua kan ngasihnya maksudnya bener, bukannya ada maksud apa-apa enggak. Iya kan, support aku pun ngefans sama dia juga. Jelas, Ayu Ting Ting melihat apa yang dilakukan Ayu Ting Ting pada kontestan Raffi Ahmad, justru protes pada ibu Bilqis. Eh, Ayu Ting Ting ngasih sepatu ke Bima, ngasih sepatu ke saya kapan? Tanya Raffi Ahmad kemudian. Ayu Ting Ting mendadak ngaku jika ia pernah memberikan sepatu pada Raffi Ahmad tapi tak pernah dipakai Iya dulu kan pernah saya kasih tapi kan nggak pernah dipakai seloroh Ayu Ting Ting Mendengar apa yang dilontarkan oleh Ayu Ting Ting Ruben Onsu pun ikut berkomentar Eh ketahuan kata Ruben Onsu meledek Mbak, terlanjur dibuat malu dengan ucapan sendiri. Ayu Ting Ting lantas menertawakan ucapannya, "Dududududu, eh, ketahuan deh!" kata Ayu Ting Ting menimpali. Jadi, menurut kalian, apakah benar Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad mempunyai hubungan spesial? Kalian bisa komentar di bawah dan jangan lupa klik like dan subscribe dan sharenya. Terima kasih, bye.